Halo semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi di channel yang selalu memberikan info-info terupdate dan tentunya membahas seputar dunia selatan Oke, okay, apa kabar kalian? Hari ini semoga sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar ya ya. Oke, okay, tentunya kita pemanasan-pemanasan terlebih dahulu ya di game ini aku punya The Gates of Olympus dan gue di sini kebetulan bawa modal ya 100 ribuan aja ya Oke kita simak-simak terus aja videonya jangan di-skip pastinya buat kalian yang udah mampir ya Oke okay disini kita pemanasan-pemanasan tentunya dengan pola spin yang pastinya simple ya nggak harus pakai ribet-ribet pokoknya ini simple dan ya semoga mudah dipahami buat semuanya nih para sloper mania oke okay. pokoknya kita main santuy-santuy aja nggak usah terlalu barbar ya dan brutal apalagi kita-kita main tuh sesuai feeling aja ya kita main sesuai feeling sambil menikmati permainannya dan nyeruput kopi sebat-sebatnya juga aduh duh, duh. langsung dapetin jackpotnya gila keren banget keren keren keren keren keren keren luar biasa nih guys, ya aduh mantap jiwa ya oke okay gila ini keren banget Anjir Oke okay, gue bakal kasih tahu di ke kalian dimana tempat bermain gue ini yang pastinya situs ini the best banget rekomend banget buat para slotermania mania nih pastinya ya Oke okay, langsung aja disini gue bermain di situs permen 138 gajah makan bermain gacor man. ya gue main di situs permen 138 nih ya jadi buat kalian yang mau join Langsung aja linknya juga udah ada di pin komentar ya sayang ya Oke okay. Dan pastinya gue juga mau ngasih untuk bocoran-bocoran rtp nya dengan wind rate tertinggi nih besti ya Untuk memudahkan kalian bermain di game-game yang lagi gacor pastinya Oke okay. jadi buat kalian yang mau uh, main Jangan lupa cek dulu rtp nya Ya uh, karena kalau kita main di f tinggi itu kemungkinan besar untuk bisa dapetin profitnya juga lebih tinggi oke okay. soalnya di sini kalian simak-simak uh, terus aja karena gue juga bakal ngasih kalian untuk tips dan triknya nih mengenai info pola dan bocoran slot gacor ya yeah. oke okay. kita gasin gaskin nyocok nyacol santu ya kan sambil nyeruput toki ya kan aduh mantep banget nih. pokoknya <laughs> buat kalian yang mau join di permen 138 ya langsung dihajar aja ya sayang. Oke dibantu juga untuk supportnya ya sayang ya di like, comment, share dan di subscribe agar kalian dapat notifikasi dari gue setiap hari dan pastinya ya sebagai tanda parkir kalian udah mampir mampir di channel gue ini ya. Oke kita coba untuk buy spin dulu di rp ini kita lihat hasilnya ya mudah-mudahan memuaskan oke okay. aduh mantep banget ya pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan untuk info-info menarik ya seputar video slot gacornya mungkin bisa bantu kalian juga ya untuk dapetin cuan-cuannya Pokoknya jangan sampai ketinggalan aduh dulu dulu duh market sekali ini dan pastinya setiap harinya di sini gue bakalan sharing ke kalian juga tentang info pola gacor hari ini dan juga slot gacor hari ini jadi kalian nggak usah khawatir ya bestie oke okay. gaspol dulu hmm. ayo dong Aduh, kira-kira gue bakalan dapetin berapa ya tuh ya Oke okay, lagi hijaunya aduh aduh aduh aduh aduh. Oke, pokoknya buat kalian yang lagi nonton video ini juga ya, gue mau ngasih tahu untuk disclaimernya dulu. Nih ya pastinya, uh, jadikan tontonan ini sebagai hiburan semata, tidak untuk ditiru dan hanya untuk usia 18 tahun ke atas. Jadi buat kalian yang Umur nih ya di skip aja apabila video gue lewat di barata kalian ya sayangnya dan juga ya jangan pernah jadikan game ini sebagai pendapatan utama ya apalagi sebagai mata pencarian sehari-hari oh tidak dianjurkan ya sayangnya karena ini hanya permainan saja untuk menghibur diri sendiri ya dan ya sekalian cari cuan-cuan tambahan dong oke okay di sini gue udah dapetin 1 juta dari modal gue yang cuma 100 ribuan aja Ini udah worth it sekali Dan ya mungkin gue nggak akan lama lagi Bakalan langsung wedein Karena ini juga takutnya nanti hasilnya malah turun ya Atau malah yang ada song Jadi ya gue mending langsung sikat aja Tapi sebelum itu gue juga mau ngasih pantun ya Untuk hiburan kita di sini Karena kalian udah bantu Support channel gue dan udah tonton videonya sampai habis nih, bestie Ya, oke, langsung aja berenang sambil makan permen. Chuckle beneran lebih cuan di sini, men. Tentunya di permen 138 tiga gajah makan permen gacor. Oke, ya, sebelumnya terima kasih banyak buat semuanya yang udah nonton video gue sampai habis, dan pastinya semoga. Video gue ini bisa menghibur teman-teman semua Kalian enjoy, kalian menikmati Dan semangat terus para pejuang receh ya best ya Dan ya pokoknya gak usah khawatir Rezeki gak akan kemana. Oke mungkin cukup aja video ini Gue izin pamit sampai ketemu lagi di video selanjutnya Salam jackpot, salam mede, permen 138 Bye